memberikan kabar terbaru vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini, ada kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Alhamdulillah para sahabat ya. Vlog Let's Learn Entertainment, BBL pertama kali naik motor ini sudah masuk di trending 4. Wow, masalah banget ya. Naik kembali di posisi keempat, mudah-mudahan bisa di posisi pucuk satu trending. Terus ya, yuk sama-sama kita pasti bisa. Untuk mendukung apapun itu, buat karya-karya terbaik, Lesti, dan Rizky Bilar, ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan juga masya Allah, tentunya berkat dukungan. Support yang sangat luar biasa dari Leslar Lovers, Lesti Lovers, dan lover semuanya Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap semangat Selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kita dan tim Leslar Entertainment Dan selanjutnya juga bersahabat ya Kita simak, ini vitamin langsung dari lokasi Masya Allah masih berada di Indosiar saat live Instagram dia 4 putri persahabat yang lagi bersama Abang Fatih Aduh cute banget ya bang El Penyemangat warga konoh sekali Masya Allah banget ya Dan memang pinter banget nih Abang Fatih ini Selalu sadar kamera Masya Allah masih bayi aja udah sadar kamera persahabat ya Semoga menjadi kebanggaan Menjadi anak yang soleh Amin Dan persahabat ya Kita simak juga di unggar IGS ya Kawan potret Aduh, ini sih gemes banget. Dia ya. langsung dari lokasi syutingnya Bunda Lesti. BBL selalu setia menemani bundanya, ya masya Allah, pokoknya the best banget. Selalu dikawal, langsung oleh abang L. Aduh, gemes banget, loh abang Fatih. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan apapun yang dilakukan bersama, ya selalu diberikan kelancaran untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Wilar. Dan kita juga masih menunggu kejutan cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana para sahabat tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Ini itu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh